Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ahi, Uhti Selamat datang di channel Perindu Surga Gimana kabar kalian semua Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan untuk saling bersilaturahmi Insya Allah, Amin Kali ini Perindu Surga akan mengajak teman-teman melihat tradisi kebudayaan adat Jawa Tondano menjelang puasa Ramadan. Sebelum lanjut, jangan lupa di-like, bagikan, komen sesuai isi videonya dan subscribe untuk mendukung channel Perindu Surga. Jazakalohu khairan. Sejarah singkat tradisi adat Jawa Tondano menyambut bulan suci Ramadan setiap tahunnya. Menyambut bulan suci Ramadan, masyarakat keturunan Jawa Tondano di Gorontalo dan Sulawesi baru-baru ini. Menggelar, Punggoan. Punggoan yaitu ziarah bersama-sama mendoakan arwah para leluhur yang telah mendahului, acara Punggoan atau ziarah ini sudah menjadi ajang silaturahmi bagi keluarga. Kegiatan ini dimulai dengan membersihkan seluruh makam yang berada di tempat pemakaman, setelah itu, secara bersama-sama, mereka mengirimkan doa bagi setiap arwah yang telah dimakamkan. Tradisi Punggoan di kampung Jawa Tondano Gorontalo dilakukan dengan mengunjungi makam leluhur dan kerabat yang telah meninggal, Sejarah tradisi Punggoan di kampung Jawa Tondano dibawa langsung oleh Kiai Mojo dan para pengikutnya pada pertengahan abad 18. Nilai-nilai Islam yang diperoleh dari tradisi ini adalah nilai-nilai keimanan, ibadah, ukuwa Islamiyah, dan kebersihan. Alasan tradisi Punggoan masih bertahan hingga saat ini karena menghormati, menjaga, dan melestarikan tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur. ndak tahu Mbak ekor pada orang mau oh, di atas uh. oh, ya Allah Assalamualaikum, alaikum wa semua ini guys Hmm. Hmm. Ah! Oh dek, sini dek Oh ya Allah. pemandangan di atas pemakaman guys <San> hmm. <San> <Ini> orang -orang. <San> gejala ada nun اللهم صل pulang gua itu itu sapu kakak Sekian cerita singkat tradisi kebudayaan yang masih dilaksanakan Jawa Tondano secara turun-temurun hingga saat ini. Jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya daerah kita.